kalau kalau million city jadi jadi bagus jalannya. <laughs> <tuk> Ini adalah Wah, udah ditaruh beneran. Yeah. Tidak rapi, saudara Tidak <SILENCIO> sampai <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> ini nya itu biasanya paket benar benar jadi sudah meroncoran jaraknya masih berkelompat sekarang masih bukan naik yang sudah tidak di bawah makanya sebenarnya sebenarnya sudah lama ya para benar-benar di bagi tidak Ini kalau milenium City jadi jadi bagus jalannya, mungkin <laughs> lah. Ikan ya gerbangnya gede. Kita akan lihat ini sampai mana caranya. Ya, sudah ini. besar sudah tidak <laughs> nah, iya, loh ini deket banget, <laughs> iya, lumayan sih, <tuh>. lumayan ya, ini <laughs> ya, oh iya, oh, ini ya. Oh, iya. oh, iya. oh, iya. oh, iya.